Baiklah persahabat leslah, dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini Tentunya kita ke kabar pertama persahabat ya, Ada info dari Buhar Siwi Ahmad Yang mana tentunya di akun Instagram pribadinya Menginfokan bahwa tentunya malam hari ini Bakal hadir kembali persahabat ya Konser top 21 grup 5 Tentunya konser Lida 2021 persahabat Yang malam hari ini akan kembali hadir nih Tentunya kembali kita mendapatkan info bahwa Lesti dan Rizky Billar tidak tampil malam hari ini persahabat ya ada sebuah kalimat caption yang dituliskan oleh Buharziwi juri yang siap-siap bingung memilih siapakah yang harus diselamatkan malam hari ini ada Papa Phil dan Bunda Inul King Nasar Reza, Zakaria dan fashion gurunya Daiko Chandra tuh persahabat ya nama, nama dede tidak tercantum persahabat dia dipastikan absen kembali malam hari ini ada juga untuk hostnya yang akan tampil persahabat ya di situ ada Abi Ramzi Dan tentunya Gilang Dirga Irfan Hakim, Ruben Onsu Jirayud dan Lidar Nah persahabatnya Abang Bilar juga Tidak tercantum Dipastikan malam hari ini kembali absen untuk idola kesayangan kita persahabat ya Mudah-mudahan besok malam akan tampil sepaket persahabat ya Lesti dan Rizky Gimilar tampil di acara konser Lida 2021 doakan saja persahabat ya Support dan selalu dukung untuk karya-karya dari idola kesayangan kita Dan keunggahan berikutnya persahabat ya Di momen spesial untuk menyambut 10 monsteri Leslar Ini tentunya banyak sekali berbahagia yang mana kita dapatkan Pak ada ya nya dari Bang Aril nih Yang mana tentunya Ada sebuah postingan Abiramzi Ramzi ya. Di situ Abiramzi Ramzi Ternyata hari ini sedang berulang tahun Wah Pak ya Bismillah Selamat hari lahir Abiramzi Ramzi Semoga sehat selalu Dan tentunya pastinya Makin sukses dalam segala hal Amin Doakan terpeshabat ya untuk Abira Ramzi juga ya selalu support untuk hubungan Lesler nih yang terdepan juga terpeshabat ya, ya mendoakan mendukung untuk hubungan Lesti dan Rizky Bilar. Berikutnya bersahabat kita lihat juga unggahan dari akun Instagramnya Hikma73 bersahabat ya di sini memposting postingan vlognya Tentunya ketika Papa Daniel dan Ibu Rosmal Dewi sini Membelikan kado spesial Persahabat ya Untuk hari ulang tahun ayah ke Ciora Ini tentunya terlihat sangat harmonis banget Persahabat ya Masya Allah ini gambaran lehaslah masa depan Kita doakan tentunya secepatnya Lesti dan Rizky Bilar bisa dipersatukan Dalam musingan tersebut juga Ada sebuah kalimat caption Tentunya persahabat dituliskan Masya Allah Papa dan Ibu juga keluarga mewakili kakak yang sedang sibuk syuting beliin hadiah untuk calon besannya tuh persahabat ya yang belum nonton tinggal mampir aja ke channel YouTube nya Bang eno persahabat ya di situ tentunya keluarga Rizky Billar membelikan kado spesial untuk ayah gejora yang sedang berulang tahun persahabatnya luar biasa tentunya keharmonisan dari keluarga Abang Bilar yang selalu menunjukkan persahabat ya contoh-contoh baik inspirasi buat kita semua para fans untuk ke kabar berikutnya para sahabat, kita lihat juga nih ada sebuah unggahan spesial persahabat ya ketika Bang Eno di Wawancara ya <tentunya>, tentunya pesan Bang Eno untuk Big Boss nih para sahabat, ya Bang Eno menyampaikan bahwa tentunya kalau Lesti dan Rizky Billar menikah Bang Eno nyuruh Abang Bilar untuk cepat-cepat bikin Leslar Junior wah sahabat ya Bang Eno sudah siap ngomong. Aduh Bang Eno ini aja ada aja sahabat ya. Mudah-mudahan kita doakan saja secepatnya bisa menikah dan tentunya memberikan Leslar Junior kepada kita semua sahabat ya. Banyak tanggapan dan tentunya respon juga nih para sahabat ya. Ada sebuah kalimat caption yang dituliskan oleh HP Kutasu Sultan dikatakan pak Bubos bos ingat pesan eno ya kalau udah sah langsung bikin Gak artisnya nggak asistennya gesrek semua aduh <laughs> memang Cute, cute banget nih, persahabat ya. Keluarga Leslar yang selalu memberikan keharmonisan dan kebahagiaan untuk fansnya, persahabat ya. Banyak komentar dan tanggapan dari postingan tersebut ya, di dari akun Instagram. Yuyun .safi mengatakan dalam kolom komentar, Eno bijak juga diwawancara, best no katanya ya." Ada juga komentar lain dari akun Sirateologi berkomentar Eno, Dedek kecil Eno yang tahu yang penting sehat-sehat, berkualitas, soleh dan soleha gimana oke? Amin, ya robbal amin, wow respon yang sangat positif dari fans yang selalu memberikan support dukungannya untuk hubungan Lesti dan Rizky Bilar Dan ternyata persahabat ya Eno bilang bahwa Rizky Bilar pengen punya anak 5 dan Lesti kecil orang enam. Akhirnya tentunya bisa digabungin jadi 11 untuk jadi tim sepak bola Ini cute banget nih sahabat, ya <guluh> Mudah-mudahan tercapai aja yang tentunya terbaik untuk lesti Tidak Rizky Milad Ke kabar berikutnya para sahabat ada kabar spesial bahagia juga buat kita semua para fans ya, Ada unggahan dari Indra Bekti tentunya Di akun Instagram pribadinya Indra Bekti mengunggah sebuah postingan vlog videonya para sahabat, ya Yang mana tentunya masuk 21 trending ini luar biasa banget ada sebuah kalimat caption yang dituliskan oleh Indra Bekti Indra Bektiristu mengatakan ya Allah gak nyangka konten aku kali ini lagi trending ada di jajaran para youtuber lainnya ini syutingnya pas sekitar Desember 2020 baru upload sekarang dan ternyata Leslar ini gak ada bahasinya Tadinya mah gak berharap bakal trending yang penting upload aja konten mereka ini dan takutnya responnya bakal biasa aja karena mungkin dan udah basi kali ya, tapi ternyata luar biasa. Lenslar ini ya, bikin aku jadi trending di YouTube. Haha, aku nora banget baru kalian trending. tanya ya, terima kasih, Rizky Bilar. Dan Dedek Lesi Kejora, semoga kalian langgeng dan makin sukses karirnya. Amin. Dan terima kasih untuk para penggemarnya Leslar ya, yang mau support Youtube aku. Kalian luar biasa, terharu kata Indra Bukti, persahabat ya. Memang luar biasa banget tentunya kekompakan dan kesulitan dari fans dari Leslar. Yang selalu memberikan tentunya doa dukungan supportnya persahabat ya, apapun itu bentuknya. Ada les dan Rizky Bilar pasti bisa trending, masyarakat ya, Lesti Bilar ada basinya. Mudah-mudahan saja selalu kompak untuk mendukung karya-karya dari idola kesayangan kita. Postingan tersebut juga tadi telah di -post oleh akun Instagram, Lesti Bilar Galeri Underscore, yang mana di disini sebuah kalimat caption juga dikatakan... Leslar gak ada basinya Kak Bekti 2021, Masya Allah pertahankan, wow persahabat ya the best, mudah-mudahan kita selalu kompak, selalu solid untuk mendukung Lesti dan Rizky Bilar Dan mudah-mudahan juga persahabat yang spesial menyambut 10 monster ini kita mendapatkan kebahagiaan cedukan vitamin manja dari Lesti dan Bilar, tunggu saja info dan kabar selanjutnya Mungkin ini dulu informasi, di sore hari ini para sahabat bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar. Bangin ucapkan terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.